halo guys welcome back to my YouTube channel jadi hari ini kita bakal lanjutin gameplay deh. wah pusat kaget kok <gifat> atau m aku bersandarin udah jatuh jadi hari ini kita bakal lanjutin gameplay dari yang ke 3 atau keempat aku lupa kayaknya ke 3 keempat sih ini hari ini keempat ya main aku sempat mainin cuma aku sempat jeda dulu soalnya aku lagi <coughs> aku kena covid ya positif terus jadi kalau misalnya kalian lagi ini dengerin suara aku batuk-batuk <coughs> sorry ya guys <coughs> karena aku lagi nggak sehat kan lo aku saya saya stajetin main quest aja langsung Tadi sih rame banget cuy Eh, ga harus senjata gue, begitu. Eh, gua gue kasih, bentar Tunggu di atas Lu warna apa sih? Gak tau, namanya Oh, lu di bawah Bentar, Ini rame banget zombinya Bagaimana tuh? Ong hijau ya? Gua hijau Ayo guys Gak usah, gak usah Yaudah, ke atas aja Lebih aman Gak pangan aja Aiyah Eiyah Ini yang tepakin GG Ehm uh, Mana naiknya? Gua Ay. Gua udah punya Grab Emok Jadi gua udah Gak pake cara naik lagi Buset Iya iya Gak ada tangganya Emang gak ada tangganya? Ini parkur Ah gua jatuh Tolongin gua hidupin gua di mana sih? paling bawah. harus so lagi guys. rame banget sok. sok oh, rame toh. wah gila lu. wah. ya udahlah. oh nggak lah toh. mati ya gue itu. gue <tuh>. mati. kok tadi mana mana gitu sih. eh menang mantap. <tuh>. eh gue keren banget abis gue mati itu lagi. Udah, Eh, bisa udah, aja cari udah, udah, udah, udah, udah, B b Oke B udah, udah, B B udah, B udah, okay, yang lama udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, B B udah, kalian udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, kalau kalian bingung kenapa kita punya reda pinggul kuning karena ini mod ya? Modify. kalau pakai ini? Itu tuh di bawah tuh. Itu ketua ke yeah. Anda, "Ada nggak? Gimana aku game Gua juga you know, sekarang. Ini ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, di ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, Ketika oh, ada persediaan yang di sebuah kota yang diberikan keadaan yang berbeda, tetapi Sefi, kau baru It pernah main ini Iya Belum pernah tutorial Udah, prolog doang Oh eh, ya, harusnya udah pernah lah ngerti Gua masih banyak senjata sih cuma nanti aja deh Pas udah di sembahas Sembak-sembah tembakan tuh Oh iya nih, gua ada nih oh uh. ini so, okay, Udah nih katana, dapet ntar pelurunya gimana cara keluarin pelurunya? Coba lu pakai dulu ada pelurunya enggak? karena Enggak pas bisa jatuhin peluru enggak tau kenapa. Shit, oh, it's broken. Oh. Habis kok. Habis. Oh, ya? uh, gua mikir dulu. Sip. Ah, ini ada nih semua. Botolin. Oke, okay, guys. Wow. Kalau tembak kepala satu sampai 2 kali mati ya. Kalau tembak badan bisa 10 kali. ini turun, cuy. Gua pada di bawah. Eh, oh, iya. ini. Tunggu, oh, dia masih baru main. Gua aja enggak tahu ke bawah lewat mana. Oh, ini nih. Oh. Bel aja bisa diambil Tadi turunnya gimana? Oh, kalau gua bisa pakai grappling hook. Oh, gini aja nih, paspor. di gigi. Bi eh uh, ditahan. Uh, lu loncat tahan Ini bisa pake klan pokok sini Yang kuning-kuning itu tuh terus Eh ini kan ada ini Ini, ini. kan bisa di-use kan wow. <tuk> Waaah can You bisa di-use Guaaah Aristo Bener-bener Mana zombie nya? Banyak kok zombie nya Ada bokok <tuk> Gua Ini sih ini cuy, bantu gua Iya iya otw yang bener tekan F uh, orangnya oh gila oh. dapat barangnya bagus-bagus hmm, iya lumayan. lo aja semua lo bisa jual yang kayak yang senjata lu jual tuh lumayan duit nih bisa 1000 dolar. gimana jualnya? Uh, nanti ada pedagang kita kita tuh masih jauh dari sini cuy <coughs> bukan deh nah, bener ambil dulu aja tekan Q nah, biar ini cuy apa? Kemana dan? Ke apa? Thank you biar tahu misinya kemana mana. Pakai insting gitu. Gua aja sering lupa pakai. oh ya guys, tadi nonton stream komen habis bingung kenapa tadi di sini ya. Kemarin <coughs> pas aku lagi stream kepotong gara-gara game error ya. Jadi lanjutin di sini langsung. ta menyusuk markas Sisyphus. ada nembak tuh. Area supply siapa lagi? <laughs> The building looks empty though. Is Ini dari falan mana? orang ntar teman aku bakal join guys tapi dia lagi ngisi data Buk. apa gitu buat kuliah, entah. Perlu penuh inventar gue Tak lubang <laughs> ini. Enggak bisa ya. pakai buang atau enggak di salvage? Di salvage. Apa benar Oh. Nah, Mana? Kan? <laughs> ya lupa deh kelamaan oh, di atas oh, cok. <laughs> Gua sendiri oh. tadi anjing solo. Oh, <laughs> Gimana lagi kalau sini? bendy hilang. bendy, Oh ini lo sini. Mau ses di atas motor tuh. Firearm. Tota. Okay. Eh. Tersesat aja Dahlah kebun diri aja lah, Tayy <coughs> Biasa Ya, mati Ke bawah Eh uh, gimana caranya? oh, oh Itu tembak kepalanya coba sekali deh, langsung mati coba Mana jembatnya? Itu tekan Q, tekan Q Itu bukan zombie, orang Orang apa? Orang mati, jahat kan? Udah, gue Lihat ha, apa oh ini apa apa? bagus tumpah kepalanya coba tuk. tuh mereka jatuhin senjata juga, cuman senjata lu udah bagus kok ga usah so, ganti lagi oh. senjata lu dari aristo, oke <tuk> <tuk> Iya. mau pake senjata gua aja? nanti Dat kan di safe house ya, ntar ajalah, udah safe house dulu deh lampunya gelap amat lagi. Itu tekan deh, Itu, itu, itu sampai farming, dulu rifle guys. Nyala... Nyala 1 menit, ya. Angkat. <kuh> deh. 384, ganti ini. Bulet, di spot Wow Teman-teman level banyak nih bisa buat Tunggu-tunggu <coughs> dulu join, nah udah Iya <coughs> okay, iya <ini>. okay, <coughs> yeah, yeah. nah, lu bisa ngasih juga Ayo, save ya. <coughs> Nah, kita ke dcms ini guys, error untuk bisa pulang. Lama nanamkan otrezere. Iya, nih, udah jauh. Rumah warga, udah banyak masalah dari itu. Lu penemu apa ya? Obat buat zombie-zombie ini nih, buat mengatasi pandemik. Oh, kenapa sih, Dok? Oh, aduh, nah ini nah, orang jahat nih. Ini, ini tadi. ya? Si to? apa spoiler sih, Toh? Kan spoiler nih, ngasih ya. Tidak! Anak kecil dua orang kaya. nonton. Kaya kaya kaya kaya. Bisa kata <tiny>. Tau <tuk> ini... <tuk> kenapa Habis kan, oh, ini akan ngejirkan tempuran seru nih ga ya? Setelah itu ini susah nih. Oh, Maksudnya si susah CNP ko supaya susah pasti memang Yo Yoi Ya hilang langsung susah <tuk> Oh shit. kosong ini. Belajar be. like in dah. belajar no, taruh ke laut ini namanya. No. Yes. So I... <coughs> <coughs> sorry batuk mulu ya nih, card oh. <coughs> <coughs> jauh kesehatan guys, Jangan -jangan covid tidak enak <coughs> ya, betul. Aduh. ini covid pertama tuh berapa Ben? pertama wah, wow, lu lu per... nyobain yang season 1 ya? oh lu <coughs> mau gue, ini aja mau mati gue <coughs> <coughs> gue udah satu Mantap. ini pada seri kan? Oh, ini dulu, dok. Timur, timur, Out. Matkita ada semua, cuy. Oh Siapa? eh uh, Jor... Uh, Piko... Ngapain pake usah, kan. nah, susah -susah. Apa bedanya kan dia main juga? dua nah, kan udah banyak dia, dia yang terbuka. Buset... Buset, guys... Naik-nya susah ya gas Jenny. Gas Jenny percayain dulu. Coba punya senjata. Coba tap, coba tap, coba tap. Angga Mas Shetty. Wow mati kau. Ah, mati kau. Are mati. <laughs> Itu pakai srodot anjir. Mati. Lu <laughs> mati nih? Arena satu lagi. Woi, benar. Sermat Aristot. Bukan otot sekali loh. Lu pakai, lu pakai tank langsung nol, coy. Tiap kompetisi diterima. Yo, i. For kita. sudah Ini kasil, coy. Nih. Udah, yourself. Anjli dobi. Apakah akan jadi sesuatu? Apakah akan <tuk> keluar? Waduh. Mir ke charger. Beres juga, beres juga kelar sok. Beres juga kelar kasih anjir. Itu tadi traumak coy. Ngya. Lu ngacau sama apa anjir? Iya. Macing macing macing macing sini sini sini Tabrakinnya ke tiang tabrakinnya ke tiang Yeay Nah udah udah nice nice nice Masih hidupinnya Bentar 1 2 3 hidup Gue di gaar orang mati, uh, Ya badannya udah Polisi Tabrakin ke tiang oi. Aus bomb Gas gas gas gas Ada suara gas ke sih? Kok <tik> blok <tik> gue lanjut ya? Terus siapa sih? Terus siapa sih main gasnya? kami Kamikaze banget, pinter anjir Ga heran gua kok Aristo Anjirit seburu ya, Eh Aduh, gua mati entar lagi dah. Nah, skillnya apa sih yang bagus? Wah, semuanya ngejar gua. <laughs> ya udah tolong recoil, kita bunuh demolisher dulu. Wah, ya, net, net, net, net, net. Wanjir, sakit coy. Wah, Oh. Ada. Oh. oh. Ah, jadi sakit banget. Oh, Thank you. Oh, ini batu gua oh, juga go, Udah kepalanya butut. Aduh, bentar bentar bentar. Kita berusaha matiin di sini. Zor cay. Anjing, enggak bisa. Oh, Aku oh, nah, oh, so. nah, nah, nah, nah. gua ngamatin gua ngamatin gua ngamatin Awas lo. Mimpin poin goil amuh. Udah habis. Habar-habar. Gitu. Padar regan anjing. Oh, padahal. Oh. Uh. Udah udah mati bosnya. Senggol aja. Yeah. kamu, <laughs> kamu uh, oh, kelas tadi guys. Oh, okay. oh, <laughs> <laughs> be Nih nih di bawah. guys. <coughs> no <coughs> <coughs> <coughs> suara lu berapa tau lagi? ini kayaknya baru 60% persen. belum anjir dibilang udah nyampe 50% dibilang 60% lagi lu bilang apa? gua gak tau, gua denger ada... gua tadi dahulu udah bilang ini udah nyampe 50% lu bilang 60% ini udah ini 40% ini udah setengah jalan ya? Yeah? gua bilang five. tadi 38 lebihan 49, udah lah allow me to turn straight Hasan, bisa Wow. Wow, wow. Publish the fire. dari mana sih You just doom thousands of people. That's what you get with your oh chaos. Yes. You don't know what was on that file, The GRA plans to weaponize the virus, not cure it. They're only interested in profit, not saving lives. By their rumors, their Apa kita akan mati? Nada tidak guys. Seorang train. Oh dua dua dua dua duh. Waduh dibunuh dulu. Kalau di film begini fan, kalau aslinya enggak begini ya. Case-nya, ada staf mati gara-gara Covid. Safety Batuk mulur. Aduh, panas sekali. Buat mandiri menggantikan pendarahan. Efektif sekali. <coughs> Langsung songkir lo ya. Mana ngaco. Oh enggak ya? barang. Oh kabur, kabur. Lu udah namatin 3 kali, 4 kali masih nanya anjir, heran. Ketawu ya. Gue baru namatin sekali. Juga, udah sekali. Eh. Kabur aja. Kabur aja, kabur. Kita jangan fix kayak tutorial. Kalau mau buat gua orang jalannya. Gak ada beres, benar? anjir, jangan cok, jangan cok. Jati itu sebenernya akhirnya keren, gak apa sih, soalnya kan tuh bisa cuma satu aja oh bisa masih sih Waduh, oh, aduh zombie Wah. Wow. Ada stealth kan depan kan? oh. ya? Tumpah eh, Nih ke atas Anjay ya, nih seorang killiff Eh, hey, gue kena vaksin, udah Mana Stash? Di luar ya? Di luar ini gue ke jebak, cuy Udah B Kan B A Aku Cepatnya gak kerasa nah. Kenapa nih? l Ah ini paling males Gak bisa lari gitu ya, toh? Oh iya, kan bisa gini ya. Oh <laughs> ada infected depan gua, gua lagi Mas, jalan, gitu. Oh iya, iya. sama iya, infected Oh iya, iya. lah iya, iya. Oh iya, iya. Oh Oh, orang lu kok betul? Jam dekat tuh, jam dekat, jam dekat. Kita helak, nice. Oh, ini maju, maju, maju di rumah, rupanya. Sarah. ada skillnya. Lah, lah, udah nyampe. Oh ini kalau nggak salah ke laut ini Bracken <coughs> Dia, dia meninggal di eh dia Oh, di ini karakter paling. Radio the So he flooded it with bighters and barricaded himself in the middle. Now he's trapped, then the connection failed. We haven't been able to raise him since <coughs> I'm going after her. I wish he'd getting in. A part of town is sealed off. <coughs> <There's> a <group coughs> <called> the <savings. coughs> si a dari in the near the <coughs> the is do, do you have enough runners <coughs> to cover airdrops? you <coughs> air 36 hours ago. <coughs> Apa ini? Apa anymore Apa ini Apa Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa I'm sure itu? Apa gonna try <laughs> <You know. laughs> kali, <laughs> kali, itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa your Apa itu? Apa itu? Karim, ini nih, Chef yeah. <laughs> jual, eh, jual di mana nih session? Ya. Eh? Jual, jual apa? Cek di Ada pedagang tuh ngegambar dolar. Gambar dolar? Oke. Oh. The sale. What the fuck? Apa itu bukan okay, sembisan? Oke apa guys? Ya, murahan dulu dah emang nah, di pistol Eh uh, si kita titip kalau gua kasih di fikir nanti marah dong Ma nah, iya yang lain aja deh iya semua pistol di titip ke gua atau boleh gua kasih kan ya. kasih yang dwiki kemungkinan nggak pakai deh, Ini kali ya shield modified paswe susah pakainya ntar aja lah lu, gua kasihnya pas udah bisa pakai senjata eh uh, piko, oi, oke piko sini gua kasih yang rent mana gimana lo? nih gue nih. yang loncat-loncat. Coba pistolnya bisa habis nggak pelurunya? <laughs> Coba tembak. Nih keluar safe dulu nih sini sini. Coba tembakin nah. sampai habis pelurunya. Di ngecit anjir, ini kenapa? Emang kan gitu. Nah ya. Tapi satu-satunya senjata yang ada, kalau coba tembak, coba tembak. Habisan, hah, tak bisa banget. Mongko lagi jadi Infinite Amo. Wah, nanti coba lagi. <laughs> coba, coba, baik. coba, baik. coba, coba, lu coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, ada coba, coba, coba, Oh iya nggak bisa. Oh kira semua quick shooter gonta. Sar yang ini udah jelek banget. Ayo udah jalan. Udah siap kan? Udah betul belum. Kita belum. Oh enggak ya udah uh, quick shooter. Ya udah kujalan dulu sana. bau, banget ya. Nah, lu nah, nih, nih. Ini? Nah, -nya -nya kecil, cuma 300. 300. ada. Ada yang legend cuman duit ini gua. Ah, nah, beli di sini. Apa namanya? Gua beliin aja buat lu. Uh, paling bawah, lu scroll paling bawah tuh. Ada. Oh iya kan levelnya masih. Nah itu makanya gue tadi nawarin pakai safe van gue mau nggak? Salah gitu? Safe house. Kayak gue ada ini kan ada melee kan? Dekat mana kan ya? Ah oh, katana. Habis untuk katana debetnya lima ribu nih. Hahaha sebanyak orang yang udah jokin, hilang ini tapi itu bisa rusak ya, jangan sering-sering dipake kalau bisa, pake teknik, skill skill apa ya tekan I itu skill, jawab paling kanan iya, terus terus nanti lu liat powernya udah dapet dulu kasih aja plunya tuh si Vico dropnya juga waw ya kok oh, uh, mana? manjatnya, mana lagi nih? <tuk> kasih nih, gua kasih dikit <tuk> <tuk> oh iya lu punya nih, nih. sorry gini <tuk> <tuk> Let's okay. go, oh. Tadi gua mau ngambil apa ya lu? Okay, let's go. Tuh, udah pada duluan, eh, Parah, udah nungguin. Ini ambil-ambilin nih. Biar dapat duit. Lu mau duit nggak? pasti 4 ribu atau 24 ribu. Yang yang itu kan? saya terluka ya. separku. jalannya itu tuh tangga tuh kan. hanya sampai parkur mah. eh pas pastronvel aja lah ya. Lebih aja lah. Ya. Aresta anjing turun. Tadi What do you want? I'm looking for the saviors. Don't know what you're talking from the tower. I don't care where you're from Get your ass out of here or I'll stop being so fucking polite Listen, I know you're smuggling people out of the slums There's a girl who came through Jade I think you better get the hell out of here No trouble I cut Rise <coughs> and now his old goddamn gang is after me I could use some cooperation here You You're the one who chopped Rise's hand off Yeah, and now I have to get to sector zero What's your name Crane Bell Crane? You're in for some heartbreak if you think going to sector zero will get you off RICE's shit list, but, wait here. Okay. What's the name of I got a guy here who claims he's the one who took RICE's handoff. Great. Okay. Yeah, that's what he said. Why don't you use shotgun? Who's that? Pippo. Apanya? Oke. Okay. Dan gua nggak bisa pakainya juga. Betul aja. Lah, kau akan nangis. Lah. Okay. Itu kan jarak jarang deket sama kan, susah kalau jarak jauh. Tak kenapa kau jarak jauh deh, biasanya hilang gitu. Apakah klantid ada niat untuk B? Eh, B B. B. udah lu ke bawahnya. <laughs> Aduh, asik gua Oh my lord. you Akhirnya bisa progres juga. Gua wow, temanin ziko si dah Aduh ah. dia banyak partner lagi Tolong gua Lah <laughs> gua pake senjata aku oh, Ada itu tuh li, survivor Oh ah, <laughs> Ay, mati gua Gua <laughs> telat amat respawnnya Yoi, ada point, nice Aduh ini runner nih, yang paling bahaya Apa ini? Oh salah deh, bukan, bukan Yah, kita Ya ampun ya. Oh, iya. Ouch Naik, Berapa ini? Ini kelahan aja Taman-taman Udah kabur aja kabur Masuk tanah mana sih? bawah Ditutup Tutup Banyak banget Masih sekali lagi gede saya Gas Oh udah GG cepat. banget Gila banyak -banyak. Ya, ya emang dia emang dia, nggak sekali. <tuk> oh, coba <mencobain pistol. laughs> pakai <tuk> tapi cepat banget ya udah bisa bi belum kau bisa bentar bi gue biar aja lah. Penty, Penty, Bantuin once penty bilang Udah kayak lift deket gua Wah, ini buntu Salah, <laughs> Terima kasih. Kenapa ada lagi ranger? Ah nyampe anjir Allah, jatuh gua Cuka Gendak, gendak Ga nyampe, Cuk Apa ga nyampe? Hmm Jumbo ga, ga nyelau nih Bukan naik merving Tahu gua mati juga bentar lagi nih Aduh oh. Kan lu legend tau masa mati Legend never die Tapi ke gimana <hihahaha>. nih? <hih> Hah? Terbiaya okay. Eh salah heal mau ya tadi The first jank was reluctant belum sih gue baru legend awal. Mati mulu lagi kan. Sambong mati ya, bak Mer. <laughs> oh. Eh, Sangat pro. sangat tercemin di gua. Yeah, that's me. Good to meet you. I'm Hazan, Hazan. Iya, yeah, So did you take Jade through too? she's from here Dark hair, pretty, <laughs> tough as nails Justru naik banget tuh pengen cepet XP-nya jira gue baru next, next level man, <coughs> <coughs> Mau main malam-malam, tapi kok malam-malam lebih susah lagi Volatile dimana-mana Waduh Gak hidup apa, apa Asal udah ya Ketep jangan, jangan dihalangin ya Gue dulu apa nih? Bombat danan itu jangan dihalangin jalannya Siapa ngalangin? Ini dia mau jalan. aja. Wah banget dia lain Oh ini tuh yang. Ayo tampan. Omong deh. power okay. brother from here on out on dong, lagi udah gitu jalan sendiri <coughs> <coughs> menggelikan need ayo need go ingat jangan lupa nafas. Belum. Kole legend bro, jangan mati lah. Semoga bagus. Ya, tahu gua tahu legend. Ini katas mana? Oke, grappling hook. Steve sih diku anjir. Wah, anjir ya, rame. rame, rame, rame, rame ya sana naik dulu sini dah nih nih kuning kuning nih kuning kuning bener nggak gua? alah oh iya bener petingguan nih left ke kiri aji pesawat ini ini ini apa nih ini masuk ke hat panah ya cok Oh atas ini Nih. Gua baru liat Iya iya Bisa lo harus ke kiri dulu Oh bisa Oh, ya, oh itu mesti dibuka. Tahan, tahan. Ayo sini gue tunggu Ah, udah belum Nah loncat tuh <laughs> Kayaknya jatuh dah Tuh itu tuh kata kayaknya bisa mati juga Kesan kostinya Ya Nico enggak bisa ya Ya Eh bisa, bisa. nih Nico padahal nyasar tahu emang lu ada lagi nyasar jalan Alarma oh, mana? Oh yeah. iya, aku belum nembak. sedang ada gue. Eh jadi, tolong. Alang. Kenapa pan dia? Kayak kamu flash udah biar mantep Perlok bakalan dia gua. Wah legend level up Mantap akhirnya. kiranya Gue lepas ngembak sih Pergi Ngembak Pelan-pelan Emang suka miss mas bakal lo eh soalaaah dimana sih jana? Kan. wih ada boneka ini rival ammo banyak nih siapa? salah hmm. jalan aja oh ke atas kembali lagi kuningnya oh nyampe sih kemana tuh? coba banget bisa uh, no oh, to... <tuh> <tuh> si kita? Kayaknya terpaksa. Tujuan? Haha. Aja deh tuh pancok. Tahu nggak bisa nggak tahu. Gua aja nggak bisa. <laughs> Udah legend. Jam berapa ntuh? Ah, macaranya cuy. Ini pun main baru bukannya dituntun malam duluan. Emang enggak bisa kasih kayak tinggi itu. Bukan masih pakai gra pengku. Ya. Enggak juga. Eh itu bisa, Biko. Malah gua yang enggak bisa. parah. Ya pikir, pengku enggak butuh sebenarnya sampai ending juga bisa menggunakan yeah. gra Iya, iya. Tadi. Gua mati sih anjir. Ah. Itu baru dapat ke oh, situ, gimana caranya ke situ? lompat. walah, aduh tunggu ini, parkour lah. Oh, oh yang lain dia ya, mikirnya lu ada aja jalan gitu. aja deh, ahí. bisa. <c> <situ> Tahu <c koń0000> <Aujourd 'neo> Oh motor gitu ya? it, oh, oh, oh, ya, nah. udah banyak ini di dari tembok kita di penemunya tanah. Oh, rice rice. Ah, uh, ini nyampe sih Nih, ke sini. Ini udah atas sini, sini Tarik do. do. do. kan dong, micrel. Di. Itu sini. Ke sini. Ke sini. Nih, ke sini. Udah di Aristo tuh. Oh, baik. Lubi pipanya enggak sambung. Enggak, jadi yang kuning tuh enggak jauh Ada ada dulu. Ya Allah. Ini kenapa lah, aja. Ih, kenapa? Kill gua Coba nah. ke bawah. Sky udah jatuh lagi. perlu oh, kok air ini hati lewat lewat lewat pipa ada ya ada orang lain eh, tadi ini terus udah makin jauh kalau lewat pipa udah mati kita gitu ya. ngobrol Mana? oh ini napa? Sudah habis tuh. Katakan -kata. dong. Trip A eh, anjir Ini banyak peluru nih. Kok apa kok? Bahkan belum nembak kok. Oih, nggak iya. oh, salah kalau bisa memanggil. Udah enak kemana atau? lagi? kanan, tadi sih harus lewatin. Oh, <gadubang> ini berang nih nah sido, daerah sido. Ini, iya ada pintu masuk. Ini, bukannya itu, balik lagi. Nah <laughs> itu tuh si Jack Hendynya. Awing mawek, khalif DC, mau okay, lampu kali. sama tel lampu. I'm Akhirnya I'm nyampe kota kedua, guys. aja udah sambil, <laughs> <munduk>. <laughs> Matinya, ah. Lalu, <laughs> Legend. Yeah. copy crane here. What's going on, mate? Oh. <sighs> Tell <everyone laughs> to stay <laughs> away from the <laughs> <saviors>. Sold me <laughs> out to rice. Barely made it out shit. okay. friendly face you, <that> you know, have. out there. We'll do keep fingers crossed for me. ini oh. jangan deh kan legend emang lama-lamain doang <laughs> legend never die eh <tuh>. Gug -gug siapa nanti. lepar bom apa? kalian udah masuk belum? <tuh> Kamu datang di Kota Bogor. Savior's my ass. The are working with Rice. trusting people. My ass, katanya. Dihianati. Asik kita bisa fast travel Kota kedua also. Kota Old child Tapi kok enak nih latihan parkur disini, ga pake grappling hook Ya tapi enak ya pada pertama ga sih? buat keluar ke rumah Buat latihan enak kan sih Tapi kok gagal sih ga? Lebih patah Sekali jatuh tinggi ya punya ambil skill roll dulu Kita belajar dari gua nih haben... Yakin banget Cuma gua aja yang cukup kali ya legend toh? ah Iya yes, yes Jangan. No, wow, hey, yeah, yeah. <laughs> <poison> <laughs> okay. Ada supply. supply. Kalau bisa sih, Vic. Men akan di atas gedung, cari jalannya. We will be aman. <laughs> Kalo dimasukinnya Eh, ga jadi supaya orang-orang rise tembak-tembak Kabur-kabur kamu iya drop nih, rise semua Sakit-sakit, kabur-kabur Upsi SHIT Suruh kemana sih itu kan? Soalnya, uh, oren Kencet key aja, kencet key Loh, liat lu, lo, wakilnya dimana Oh, iya yeah. Embers, hide out Eh Woi, woi, woi, woi Hey, hey. Wait, wait, wait, wait. you're crane, right? Yeah, that's me I'm Michael, Troy's waiting for you in the loft Good Javier Crane. Good you. Good you. Okay, it's farming apa? Gomila. belum. Apa kalau bener-bener udah susah banget. -rata anything Troy. Troy botak, guys. Nak This is Troy. Do you okay. I you? <laughs> <go> ahead, <laughs> Jade, hey, it's Crane. Now I know you're headed for Dr. Camden, but his clinic's surrounded by zombies and Rise's thugs. So just let me come and help you. Crane, stay away from me. I hear your voice, and all I can see is my brother. <laughs> Please just hear me out, okay? <laughs> the I'm supposed to find out where Rise sent this this classified file, but But that doesn't matter anymore because the ministry contacted me. Jade, they were going to firebomb the city, but I talked them into waiting because they want that research that you're carrying. Now we need to figure out Jade. Jade. Jade. Jade. J. J. J., <laughs> <Bung> banget <laughs> sih, Apa bawa sama kita? So, siapa yeah. boc bocilnya Bego? Buur diri Ya kan Nyalain orang lebih gampang <laughs> Pengalaman pribadi ya tok Iya Tering Tuh ada merah-merah cuy -merah, Eh jatuh tok Tepat sampah warna biru cuy <laughs> <Saba. laughs> Gak bisa ngeroll alternata Eh hey, eh eh jadi zombie Apalagi Bisa revive kalo ga gue bunuh diri nih terus dulu Gue masih jadi zombie eee, Coba gue otw dulu ya Masih apa? Oh, ya. Oh, Thank mas. you Bisa. Ya tau lah gue kesini Hai. Kita Sonic ke University ada hook di bawah. Hook. What do you mean by hook? Itu Ada safe house, buka dulu. Oh. Oh. <tuk> Shit. Nah pam spam aja spam spam spam spam bot hood ada toksiknya. ya Sekali kena zombie, kurang juga darah gua Camir, Camir. Matang gua Mata, salah. Oh, ah. Ouch. Sore, ya, coy. Dewe banget dah. Mati tapi tak Arna's... apa. Oh, aku mau mati juga. Uh... <laughs> Jadi dong, kan gua legend. Copy, what is it Troy? Laut ini namanya mati dia And the eh, malah ke atas. Ayo, lho! Ayo, lho! Ayo, lho! Ayo, lho! Ayo, lho! Ayo, lho! Ayo, Oh sambil farming oh, apa Mereka lagi tok? <coughs> Bunuhin -bunuh zombie ya ini sambil buka-buka cellzone -buka Toh gak sambil ke main menu, eh main menu lagi Main quest <laughs> Oke okay, gue ke cellzone Yang merah yang merah Black like banget nih map, beneran -bener. gua belilah. Oh. Nice. Angkat tuh. Ya ampun, Uh, Loh, Gila, fps-nya nih, Pak ini cuma 20, cuy <laughs> Bangsir, bih Ouch Salah, Buah Abus, ya, manjat. Asuh, jadi... Masuknya gimana kita? B. Susah <It laughs> <ngesan> lagi. <spectrum> lagi buka save house <sugar> Gila sih Rico, berani berani banget dia pakai pistol mulu. Sabot. Mana enggak bisa gua. Ini mau BS ini terbuka. Nice. Kok tuh? Jade. Jade, are you here? Who are you? What do you want? <laughs> no cara... juga pun berbicara, "Boleh want find better stuff anywhere else." Ini mau duit, kan? oi, buat apa? Tahun, belum masuk. <peas>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 Iya ada rame lagi. Eh, yeah. ya. ada. Thank you sekali Bro. Gila gila. Anjir, si Boko mati juga banget dah. Tiduran. Tidurannya bukan tiduran biasa, Cok. Gender di funk lah ini. de udah tuh ini ambil kosnya yang depan lo atau yang dasul sih gua enggak tahu. <laughs> yang di luar apa sih that halo halo Buset toto. Pak Travel aja. Hey, hey, hey, Kamu sama Virna? I'm looking for a young woman, dark hair, petite, takes no from anyone. Her name's Jade Aldemir. Betul. Ya, <coughs> she was here. You didn't miss her by too much. She waited around for a while with a big scowl on her face, and then took off. God damn it, Did she did she say where she was going? No. Entah, Mungkin malam-malam jadi XP-nya gede kali. Dia ini orang banget sih ngomongnya. Enggak ngelihat mata kita. malu know what that's ke Sasuke. Jade, this is Queen. Do you copy? Jade, can you hear me? fast. Si jeta ribetin. Hey, copy. Savvy jamming and... Why? What do I what do I have to see? Eh, you have to see it for yourself. Get back here, alright? I'm serious. Money, money, money. Entah, Buat tulis aja fan. eh fan lagi duit nih satu-satu Satu dollar, dua dollar, gitu. <laughs> Ngapain Kenapa barang-barang aja? Sudah jual Barang Lootan sampah Gak ada gue udah jual duluan arah itulah Pick, susah kasih duit satu dolar 2 dolar 3 dolar Dib usah drop-dropin barang makanya Eyalah. barangnya yang nggak penting gue langsung jual apa ya gue mau jual mau kasih lu apa enggak ada pengen lu jualin senjata legend tapi jangan nanti lu nggak bisa main <laughs> kok pada punya senjata legend ya ada yang gaji <laughs> Mana lu gak punya tadi tadi siang ada eh tadi pagi deh coffee Kuningnya abir. Kuning abis, kuning mah gitu. bukan legend, ajir. dia sih itu mana? Oh yaudah, udah, masih kuning, <laughs> kata ya, gua. Kuning itu dia sih, orange baru legend. <laughs> oh ya, gua kuning deh, bukan or orange. Oke, oh. gue Aristok. Ada ini. yo naikin XP yoo Siapaan cok? Agility Alu legend, what the fuck? Agak Eee, uh, gue masih level 17 Agility Gue masih 14 wow, Oh, mbak ping level, udah mampin malah Tuh Ayo kita bikin malam deh abis nih zen, Ayo, B tampan Siapa yang belum? Oh, dia masih berusaha <guluh> <guluh> Ada suara plastik, buat ada plastiknya. Dari tar isi tasnya. Pp Ini plastik mau berapa? Eh buat aja car, ya? bikin mobil mainan, oke? Opsun. Oke. Ayo be, teman-teman kesayangan. Mau okay. oh, bikin malam. Waduh Kok oh, sih no sih? Oh, lucu. <laughs> An internal global relief effort document surfaced today that if Yeay, verified, terkontrol. implicates the GRE in a far-reaching criminal Instead of trying to find a cure for the Haran virus, <coughs> according to the file, the GRE had plans to weaponize it and sell it to the highest bidder. Jadi itu parah banget. backlash has. No no, skip to the important bit. Aja di skip. <coughs> Harus <is what> swabkan? <coughs> the <laughs> the fuck? Harus <laughs> begitu? Kayaknya narasumbernya ada yang dibuntas oh gitu okay, okay today life is for the living Military troops <laughs> have searched for survivors all over the quarantine but now there's no one left besides the infected According to Taylor, oh. once his decontamination process is finished one, this. <laughs> They're making their excuses to the rest of the world for destroying a city the crane before charging totalnya sinkron aja di gua. Gegek. <laughs> We were going to plant explosives in a building and set off <laughs> an Something the zombies could never do. An in the <laughs> building. The runner, Michael, the right building, but he can't get through to the top do Jad, jade and everybody else are get blown michael i'm on my way and while i'm doing that can you get in touch jade try to get her to meet me keren kangen sama si iya tapi kita masih bantu ya, temannya di... dulu tidur <tuk> dulu guys tidur dulu guys biar mantap xp nya Idiri mana sih? Mana tidur sama siapa? Eh, di mana? Iya jatuh emang nggak salah, teban. Tadi dapat tidur. Empat tidur di mana sih? Itu? Asal ada lagunya gonya. Eh, ini ya. Eh, di bawah ini. Ingin? Apaan uh. sih tok? Oh, yeah. well. Ozan Anjar. Ah, <laughs> namanya Ozan. Itu? Itu nama cewek, nama bocahnya Ozan Anjar. Oboj oh <laughs> Si ojad <laughs> Dari Indo berarti Eh tidur teman Ayo siapa yang belum tidur decide, Zord ayo Zord Ayo Zord B aja Daud Enam ya, juga bocah. Tambul pistol. Jadi ya. kok AFK kan? Purdi. Are you crane? Oh iya. Udah-udah. Udah dikin gue tadi. Yo. Oke, lo setor. Enggak pas dia selesai ke situ. Ayo lo. Oh penting. Ya. Wah, lu pada udah pada turun ke situ aja. Ini tepat tempat sampahnya, oh, tepat. jatuh tempat sampah. sampah. Ada foto, jatoh. warna biru. Liatan, Bagus juga suara naik lu <laughs> bener kan berarti pas malam malem-malem lokusnya itelah, uh, cobor aja Ah, aduh, harus banget kok mati tuh begitu anjing, ada efek sound-nya ya gua udah lari tuh ga ramah lingkungan banget anjing nontonnya kok pada <tuk> mati itu adik hitam yaaah legend gue gimana sih? ke ya? anjir jauh banget cari stock ga dapet nih mah gapapa gapapa anjir 364 ribu lagi mati oh. <laughs> <interess> cari aman aja Mama merisiko banget Ya ampun kelil. Nah. Saya lagi ngapur itu. Oi, oi, oi, oi. This is or saya fuck. Kill, masuk. Hey ah, enggak mau, enggak mau lawan. Dadah. Ah, jadi di sana Jangan desa tok. Hei Tentang bro Banyak bocor udah nonton ntar Aduh wari, wari. Mati gak? Itu ada logo tengkorak warna Biru apa ya artinya? Biru mati-mati Oh guna boter gunanya apa? XP doang. Cepat tisu. Tisu buat? Kita jual. jual gitu. Oh, bisa meter meter lagi aku itu jauh jok ah ntar eh. kayak gedungnya yes tuh jangan daut-daut ya pokoknya kok belum unlock sih leh dan cok so. Nah, apalah, unlock. betulan gue kamikaze. Uuuuuhh Sangat tempatnya, tempatnya. Tidak di sini, Cuy. Lepang banget. Botar tuh banyak volotelnya Aduh. Malas gue kok ada tuh. ya udahlah, siang aja pokoknya mau xp tau sih, cuman kayak gini Jaj tabut, tabut. cukup jangan mati tau oh, malam maluin jangan malam-malam jangan keluar Anjir musuhnya tot semua. Mana sih itu? Orang-orang. Ini orang-orang apa sih? Meet the Michael. Oh, orang oren cu. Bolter, bolter, eh bolter lagi tot. farming evan eh, looting dulu lah Michael gimana sakit banget anjir <laughs> Oh no Hmm, ring dateng tuh Ada fall saja. Ada fall saja. aja Oh kok mati, what the fuck What the eh gue ke okay, fortale belakang gue sih? lupa deret ga? Oh, gua udah mati aja deh dicudahin kali? dicudahin tadi deret setengah kok mati? langsung aja aduh fortale <time. laughs> shit portal. Oh, itu itemnya banyak cuy. satu biru. Item ya. Oh. Yang hitam itu. Total item. Heeh. maksudnya biru. Ya, biru tua. Ah, terus roda bag Nice. panasnya air dulu. nah apa ini? pakai kamuflase. kremu k air. mengaruhi. Ya. hilang langsung bucin cvk mana kau di bap gak ada <tuk> aja <Tembihan. tuk> nah, oh, ya. maratol ya lupa oh Terus nyarapan ada nih. Bisa wasi masuk. Wasi, wasi. Tempat C1C, jadi berenang lebih cepat lebih <tuk> Ya elah kena Lah mana tuh? Tahu ya Tuhan. Kamu Masuk ke loba kali ya? scary <tuk> michael okay ooh you on your way glad didn't see jump never take me seriously botak kata. this is your lagi tell me what needs to happen sih? Uh, well, okay. um, okay, right. so, oh, habis aja udahan lah kita belum makan siang? iya, aku juga belum minum obat lagi saya minum obat tiru adik -adik. ya adik-adik jangka ya, jarak, kaya masker next washnya ambil cuy kok oh, lu bisa kena covid sih? rantainya dari mana? Tahu oh, kantor kayaknya lu eh, kenapa inget ga terakhir lu bercakap sama siapa? huh, temen ini sama lu tok sama gua iya ga salah sih selalu belum ketemu udah 2 tahun ya? eh? bataul oh shit hai kaif ini masalah bukannya ke atas kah boy mantap <laughs> oh iya macam bom di sini kita kita bakal zombie varian baru kah arena apa delta dengar covid coy bendung oh salah ya Toh, sini, eh, Legend, anjir. Udah, <ganti> tuh, bisa bikin juga, Evin Eh, hey, lagi, Lo juga bisa bikin, kok. Bahannya susah. <tuk> Kaga, anjir. Anjay. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ada zombie kuat, lokal. Oh, shit! What's wrong? You okay? For now. Orang kita buat tanah cuy. bisa naik sih? Itu kemana? Ah, itu <laughs> Kok turun? Bingung, bunga. Aduh, apaan sih? tolong mana toh? tahu. harus dong, bawa aku. Ini udah kayak gitu. <coughs> Cuy, tolong, tolong Gimana lo toh? Di, ee, uh, oh tadi oh. Jadi oh. mati oh, Gw emang Thank you, waduh Eyo naik guys Gimana naiknya sih, gue bingung dah Ini ga nyampil loh Sampai Mana Water. sih? Oh itu! Ya ampun gua gak Kok dikunci lho dimana sih ini? Nah, kenapa lagi? Kenapa? kenapa gua merayap Gua ikut lipnya ya lih lih Gua ikut lip Oh ini Skill <tuh> ini yang sama tuh panjang oh anjir tuh oh habis ya awas gua mati panah pernah pakai panah juga itu bagus tuh oh nggak tertarik aku juga nggak Awas ya Oh, mana gitu? Oh, ada zombie. Okay, with the first Cari kompor Cari kompor Anjir baiter! Baiter! what the ayang anjir eh kor kor kor Michael Aus Aus Aus Steve Aus Steve Michael get out of there get to safety Anjir Kok bisa diancaya 2x gitu sih pokoknya Oh gimana oh, oh, dimana? Oh. Oh, oh mana? Bawah Nah <tuk> itu lagi Masih kok terpisah tuh nih gue, ikutin Ah, malu, e, e, aja. E, aja udah Nah, varian baru Oh iya Ih, bocil berci bocil, teriak kalau bocel sama ada kemana <laughs> ya? anjir, baru juga pernah ke kabin. Eh, eh, eh, eh, eh, Eh, gua hajar loh Eh, apa? Batu di mana itu? Oh, dong. Bosan gua mau patahin leher, kenapa anaknya meludah? Dan, asco. Okay, Eh, ada dia. Oh, oh, toh ada toto di depan. Ada ancur, udah mati. <laughs> Michael, Mana lewat mana ini? Oh, coba banget Abis Langsung gini kita udahan dulu guys Oh my god Shit. Tidak terasa sudah satu jam setengah Oh, susah so -so oh, ada gede Pain Michael, jatuh Michael, kenapa sih? Gue masih nggak ngerti sih? woi mana nih? Bosan paling apa? Di ini kan? Oi. Angkat dia. Anjing, angkat lagi lagi itu nanti di mana guys? Bentar, bentar, lagi nyari. Oh ini ya, ini ini. Oh di bawah, jantung. Mana sih si Michaelnya? Hilang kan? Ini kenapa banyak darah? Oh deh, Michael kayaknya keluar. Awas. <tuh> Habisnya -habis kabur. Apa imun, usah lah. Nah, ini bunuh anjir? Awaslah. Tok berapa hit doang dia malah tok. Lah. Ini kalau lu pakai itu tuh police rifle uh, coba tembak kepalanya 2 3 kali langsung mati. Ini. Hmm. Police rifle ya. Atau enggak yang apa yang revolver yang gua kasih tuh. Itu kayaknya sekali atau dua kali deh. Makanya jangan tembak badan, tembak badan tuh lama mati, bisa 10 kali kali baru mati. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Eh, pasti ada lagi nih. Oy. Sudah. I have the now. Let's see what this is all about. Banyak ngabisin kita udah kok. Biar kita bom udah. Bye. Ini toh. Eh, entar ada tukang karpet ke rumah. Ayo. Tem berapa datang mundar ya? ya. Udah nyampe ya, ini nge-WhatsApp gua. Sukak kali sama lu. Dibobih <laughs> ya. Yo ih. Itu lagi kita mau ngomongin gede-gedungnya. Hebat ya. Kita escape match oh sedekat itu tapi tiba-tiba kasetnya udah di sejarak beberapa kilo berapa kilo jauh banget mustahil Hayden mau dokumen mungkin domain 2% dong Oh Iko itu di belakang Wow, apinya bentuk muka sedih ya. Oh, iya. Gua, Anjir ada zombie. Lah really oh, oh, yeah, halo oh, oh, ada zombie cuy. Coba Sali. tembak kepalanya. Udah deh, kali itu, kali. Coba tembak kali Okay, Jade, you heard that? Kalau polis level sekali atau dua kali itu right. agak tergantung. Me Jadi agak kan perempuan yeah. dua kali, kalau oh, polis laki sekali. A perempuan lebih kuat di sini. Sudah uh. nih, dua. Sudah, sudahkan dulu, kan? Sudah. Thank you guys. Cool floor, ya. Thank you, thank you. <coughs> Jadi, thank you guys yang udah nonton streaming aku hari ini. Sama teman-teman aku, jangan lupa kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye bye. Thank you semuanya. Eh, uh, sorry juga suara aku kurang jelas. dan kebanyakan batuk ke aku lagi sakit. Seperti di, di kalian, aku aduh, aduh, aduh, aduh. Oke, okay, bye bye.